Jawa Tropis tuh, ada varian tanamannya banyak sekali. Seperti tadi juga di hutan-hutan itu bisa dijadikan tanaman hias, gitu ya. Tigo itu sebenarnya banyak gunanya untuk nah Justru karena keragaman situ lah, maka ke luar negeri. Kemudian terkait dengan hal tersebut, selama ini terkait dengan eksporasi tanaman hias didapatkan beberapa hal atau hambatan di luar negeri yang sering terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita melakukan suatu kegiatan atau bimbingan kepada pelaku usaha atau eksportir dalam hias untuk bagaimana caranya supaya hambatan-hambatan tersebut kita bisa mencegahnya atau mengurangi